Bapak juga sering komunikasi Pak Bapak kasih tahu kesukaannya apa yang aku paling suka kalau kamu tuh pakai busananya tuh yang tipis ngomong punya nggak punya nggak yang nggak punya pakai tisu <tik> belajar komunikasi walaupun lewat telepon dengan manja semua suami ini tergantung Bagaimana istri lawan bicaranya saya mau tanya mau nggak dijawab dengan lembut sama suami mau nggak gimana istrinya kalau istri begitu angkat telepon halo yang gimana jawabannya suami juga pasti ini kerja pasti begitu jawabannya coba pakai intonasi pakai dengan gaya bicaranya intonasi kemanjak-manjaan seorang perempuan Assalamualaikum ayam lagi mana? pasti jawabannya beda Oh aku lagi di kantor tuh jawaban laki-laki tergantung perempuannya ini kagak lu kayak satpam kalau nanya eh gimana udah makan belum oh, pulang Suami juga jawabannya lebih baik di chat. Chat juga begitu. Ngechat istri. Suami ngechat nih. Istrinya nanya, yang pulang jam berapa? Jawabannya jam 6 sore. Dah. Betul nggak? Pulang kantor kemana? Langsung PLG. Hati-hati ya. Jawabannya cuma dua huruf I, Y, selesai. Benar. tergantung lawan bicaranya kalau lawan bicaranya baik-baik laki-laki mah tergantung bagaimana istrinya yang ketiga nih penuh dengan kasih sayang Sakinah mewajah penuh dengan kasih sayang saling perhatian kalau bisa lagi duduk berdua mensuap suapan ya Mau tidur pandang pandangan, Ya Bapak ini malam coba tidur pandang-pandangan Sama istri madep mandepan jujur pak Bapak doa itu pak Sama Allah, lagi di atas ranjang Bapak pandang-pandangan mata, itu rahmah pak Rahmah Allah, Allah turunkan Penuh dengan kasih sayang Laki, ya Allah Ya Allah kesian, istri saya Ini kalau udah mandangin istri nih. Ya Allah kesian, istri saya dari pagi sampai malam kayak gini Ya Allah Kerjaan gak ada berhenti-berhentinya Ngurusin anak, nyuci, ngepel, nyatrika Ya Allah Mudah-mudahan saya dikumpulin di dalam surga Tuh kata suami Kalau istri mandang kita pak, gak begitu Gak bakal begitu pak Boleh cari, boleh tanya Melihat Tuh dalam hatinya mukanya sih senyum Hatinya beda Ya anak kok makin tua makin berdiri ya. Hidung ditungguin biar mancung. nggak mancung-mancung itu? Beda pikiran perempuan, mah. Harus ada kasih sayang di dalam rumah tangga. Tidak akan ada satu kasih rumah tangga. Tidak akan pernah ada kasih sayang kalau tidak dimulai dari awalnya. Awalnya kan begitu, makanya awal dari panggilan, panggilan juga, itu salah satu pendongkrak perasaan so seseorang untuk merubah kehidupannya agar lebih baik. Panggilan, coba panggil orang, jing, sini jing, berantem ujungnya. Betul nggak? Iya, pasti berantem, coba. Sayang, buru, nggak bisa tidur. Golak-golek, golak-golek. Panggil bapak manggil istri nama Tina, <risas> jawabannya juga pasti teriak, nah, <risas> betul nggak? Coba bapak panggilnya Tina, iya yang, lo jawabannya tergantung lawan bicara, kalau dengan kasih sayang, dengan kelembutan aman paham sampai sini insya nabi bersyukurnya sama Allah milikin si khadijah, luar biasa pak sampai di dalam doa ya Allah aku mendapatkan rezeki ya Allah, engkau telah berikan khadijah kepadaku, ini adalah rezeki untukku katanya, tuh bapak pernah begitu nggak doa emang lu yang ngabisin duit sih bu bapak udah ngumpulin duit Ibu yang ngabisin Mending kalau bareng-bareng Emang pakai make up-nya bareng-bareng Emang bapak juga pakai make up Fitnah lu. Ibu beli daster Beli gak? Bapak pakai dasternya Yang makan bareng-bareng Cuman makanan doang bu Yang kedua, yang ketiga ini rahma, ini panjang, panjang luar biasa. Kenapa? Di dalam memasak, kalau ibu sayang sama suami, tanya dulu yang mau makan apa, besok mau dimasakin apa, ditanyanya jangan pas lagi kenyang. Suami kalau ditanya lagi mau makan apa, lagi kenyang, boro-boro dijawab. Gak bakalan, udah yang besok-besok bikinin kopi aja sekarang. Itu jawaban laki. Ini besok mau berangkat kerja nih. Yang mau dimasakin apa? Atuh nah, baru tuh dia keluar tuh. Ini kayaknya masak ini enak nih. Jangan sekira-kira masak semaunya sih orang istri. Apalagi yang dimasak suami nggak doyan. Banyak lah yang begitu. Banyak. Seenaknya sisti istri aja. Ah, bikin saya rasa suami nggak doyan saya rasa. Betul banget.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 yang ke yang keempat itu seringnya adanya hiburan, healing kita healing, rumah tangga juga harus ada healing ibu. Emang ibu nggak betah banget apa depan samping kompor. Bapak emang enak lihat tiap hari aspal dulu, jalan pak ke gunung sono, jalan kemana laut sono, lempar tuh bini. hiburan cari hiburan nggak bisa keluar hiburannya cuman adanya di rumah ya udah bapak sama ibu belaga gila ke joget joget ke perempuan joget di depan suami halal nggak halal suami joget di depan perempuan halal nggak enggak pa depan istri halal lu teman banget nyawer berarti lu ya cuman beda kosakata doang halal main halal aja lu Kan tadi saya tanya, istri depan suami joget halal nggak? Seorang laki-laki joget di depan perempuan, halal, kagak jawab, halal. Jogetnya di depan istri. Belaga gila aja, senengin istri, senengin. Suami sumpak di rumah, istri juga sumpak di rumah, jalan, hiburan, cari hiburan. Paham ya? Jangan hiburan kayak yang udah-udah. Ini suami istri. Bikin dua akun, punya dua rekening, ini tuh, eh, kayak nama saya kan kurang ajar namanya. 490 juta, tapi alhamdulillah insya Allah sih udah di dalam penanganan Poldam itu, uh, Polda Jawa Timur. Alhamdulillah. Coba kita bisa lihat suami istri saling satu sama lain, jangan yang bermaksiat, hiburan, yang ke ini ini yang kelima. Mau terima mau kagak, lu mau seneng mau kagak, bodoh amat. Dandan, oi, -dan. dandan, ha ha hehe ha ha, -ha. bu, bisa dandan? Mau kayak topeng monyet, topeng monyet tuh apa? Asal suami seneng betul kan dan dan minimal mau tidur tuwangi pakai litik dikit aja dilihatnya enak mau tidur ngeliat ya Allah bidadari gua kan enak dilihatnya begitu lagi tidur kagak dan ya Allah nggak berani gua ngatainnya Hai kebayang ini bini mata belum hidung pesek jambu bibir, wah lebar mak badan kayak bola bekel mau kelepong emang enak bapak ngeliat begitu, kecelengan semar itu fungsinya bersolek, dan dan wangi bersih laki juga kalau kerja jauh juga bawa pengen pulang aja nggak nyari rumput tetangga kalau yang dilihat perempuannya begitu begitu gitu aja ya pak pak oi bapak kalau ada yang bininya dari pagi sampai sore modelnya begitu gitu aja tuh karena mangkok bercucur pak mangkok lebih manfaat pagi bisa jadi tempat bubur Siang bisa jadi tempat sob Malam bisa jadi kobokan Betul kagak? Masa istri begitu-gitu aja Kagak ada manfaat? Betul Sama juga bapak Kalau istri mau terlihat rapi, cantik, wangi Bapak juga harus contohin Bapak juga yang rapi dan yang rapi Jangan lupa pakai eyeliner Saya nggak suruh bapak bersolek Enggak, rapi, wangi saat duduk di samping istri-istri senang kalau deket bapak. Kalau bapaknya mau cuman, mau istrinya yang begitu, contohin dong. Nabi lihat, duduk di depan istrinya. Ya Allah, rapi klimis, caganteng. Istri juga begitu, pasti bakal ngikutin kita. Saya jujur, saya dari SMP, saya dari sekolah SMP, sampai detik ini, kalau mau tidur wajib mandi. Wajib. Nggak mandi, nggak bakal saya bisa. bisa tidur. Minimal saya cium, bukan badan saya yang kecium. Ada satu wangi yang kecium sama diri saya, insya Allah bisa tidur. Enggak, enggak bakal bisa tidur saya. Lagi gue beng, bingung. Ada orang bisa tidur, enggak mandi, enggak bersih, terus tidur. Temennya syelton. Kalau lu tahu-tahu mimpi buruk, jangan salahin Allah. Lu salahin diri lu. Malaikat aja gak Apalagi bini lu paham sini paham contohin yang wangi Pak contohin saya kan udah umur 60 nah masalah tetap harus makin tua tuh makin jadi Pak ma. makin tua tuh makin harus kelimis makin tua masa iya orang udah tua terus mau lihat tua gitu enggak saya umur 37-38 aja kelihatan main budak mulu enggak, gua masih muda. yang bilang gue tua tabuk nih Paham ya? Paham ya? Yang terakhir. Saling berhubungan. Connecting. Tahu connecting? Hatinya ada seteruman. Jangan cemburuan. Cemburuan boleh, cemburuan boleh. Tapi jangan yang berlebihan. Kalau suami udah jalan keluar dari rumah, dari rezeki, ibu doa. Jangan dipikirin, ini pulangnya kemana nih? Oh, ini kemari nih. Oh, ini keoyok, oh, nih oh, oyok. Jangan, nggak boleh begitu. Kenapa? Yang kesiksa ibu bukan? Yang kesiksa makan ati, ya perempuannya. Suami mah, baik-baik aja. Di jalan dia tahlil, dia baca solawat, dia baca talqinudikir. Pulang sampai rumah, Alhamdulillah ada rezeki sedikit. Begitu sampai rumah, ngeliat muka suami istrinya ditekuk, Emang enak, Pak enak gak, gak? pulang capek ngelihat istrinya mukanya dilipat 16. gak bakal mau pulang. cemburu boleh tapi jangan yang berlebihan. itulah yang namanya connect, berhubungan. sebenarnya ada lagi nih berhubungan gue karena banyak anak-anak gue nggak berani ngomonginnya. saling pengertian. saat ada suami ada hajat turutin jangan istri bilang yang capek enggak boleh turutin turutin ya perhatikan itu apa yang udah disampaikan di hari ini mudah-mudahan Habib Muhammad Abi Muhammad tolong dong gantiin anak ana benar-benar nggak -benar kuat hari ini anak kata saya bilang dalam hati Aduh ini kalau saya nggak datang saya dosa besar saya tapi yuk sama ada berdua yuk tapi Alhamdulillah kalau kelihatan mah agak mulai ada merah-merahnya lah tangan kalau tadi kan pucat banget, tadi belum dapat amplop kali <SILENCIO> maafin bercanda ya, diseriusin juga nggak apa-apa ibu bapak yang dirahmati oleh Allah mudah-mudahan kita ketemu lagi dalam mudah cintanya kita kepada Allah dan Nabi-Nya kita dimudahkan untuk selalu menjalankan sunnah Nabi Muhammad SAW rumah tangga kita selalu dijaga oleh Allah amin ya rabbal dan kita punya semua keturunan kita keturunan yang saleh salehah amin ya rafa